mau ajak adik-adik bermain mancing. Wah, kakak mau mancing banyak ikan di sini. Ada ikannya besar, ada donald bebek, ada ikan. Wah, banyak ya mainannya. Teman-teman, ayo kita mancing. Wah, mau dapat nih. Angkat, angkat. Anak-anak bebeknya kayaknya bunyi teman-teman. Yuk, kita coba bunyiin! Nih, coba bunyiin begini.